Yesus Tuhan mulialah namanya Yesus Allahku besar kasihnya dahulu sekarang dan sampai selamanya kasihnya tak pernah berubah Besar kuasanya dahulu sekarang sampai selamanya kuasanya tak pernah berubah di Bukan perkara yang besar, Dia sanggup. Yesus sanggup memulihkan yang terluka, menyembuhkan yang menderita. Dia sanggup memulihkan. Yesus Tuhan mulialah namanya Yesus allahku besar kuasanya Dahulu sekarang dan sampai selamanya Kuasanya tak pernah berubah Perkara yang besar Dia sanggup Yesus sanggup Memulihkan yang terluka Menyembuhkan yang menderita Dia sanggup Memulihkan hidupku yang besar Dia sanggup Yesus sanggup memulihkan yang terluka menyembuhkan yang menderita Dia sanggup memulihkan hidup